Oke okay, bertemu kembali dengan saya Faber Jangan ya. Eh udah tuh sebenarnya. <laughs> <laughs> ah, <laughs> Oke okay, bertemu lagi dengan saya Faber Jangan di channel yang seperti biasa <laughs> Di sini sebelum kita masuk ke video utamanya yaitu ya, jangan lupa saya, like dan subscribe saya, di bawah saya, ini. Saya, saya. <laughs> ya karena like dan subscribe anda berpengaruh terhadap channel saya ya. Oke okay? kita di sini saya akan memberi suatu trik sulap yaitu um, menghilangkan uh, menimbulkan tangan di jaket. Ya, si. oh. belum ada sih kayak narko itu belum ada atau saya. <coughs> şey. Iya yeah, kita masuk saja yang pertama yang digunakan yaitu anda berwujud manusia. Yang keduanya umumnya awa ya. Langsung saja kita masuk aja. Iya, pertama jaketnya sorry ya di ori ya. Bisa beli di Instagram ma Iya, <laughs> yang dibawa ya, ini mah bulu-bulunya. Iya, ya, yang pertama itu <laughs> handphone. Ada handphone <lombang, laughs> kan? nih, ya? Iya, <laughs> ini dia, <triknya. coughs> <coughs> ya. Ini dia, itu nih. Selamat malam, ya. Pasang, pasang, ada ya? Pasang, ya? Pasang, ya? masih, kosong. masih kosong. kosong kosong kosong kosong masih kosong Ia, iya dia berjalan cari <usurkan> gagal masih kosong masih kosong Ia, iya Ia, ini trik surat yang terjadi masih kosong ya yang intip ini tidak inti akan kamu nanti ya kita... udah <usurkan> aja trik sulap dari saya kita ketemu lagi ya jangan lupa like dan subscribe di bawah ini oke. oke okay. okay. ketemu lagi dengan saya di trik sulap yang lain see you bye bye uh.